Mau kaya kok disuruh mikir, bagaimana uang datang ke kita? Atau dalam bahasa lain diberikan istilah arus income. Datangnya wealth flow ke kita itu bagaimana? Sebagaimana seseorang yang ingin memiliki ilmu kemakmuran, kita harus mengenal yang namanya arus income ini. Kalau arus income kita bisa bagi dua, maka kira-kira akan begini pembagiannya. Yang satu, centralized income. Yaitu berpusat pada diri sendiri. Yang satu lagi, distribute income. Atau pendapatan dari berbagai sumber. Keterampilan seseorang memindahkan centralized income ke distribute income adalah penggabungan pengalaman, keterampilan jaringan, pemilihan jalur bisnis atau pekerjaan, perilaku dan leadership, yang dilanjutkan dengan pertanyaan, bagaimana secepatnya kita punya distribute income apa saja yang masuk distribute income, pendapatan dari berbagai sumber mana yang cocok buat kita sekali lagi, rumus kemakmuran ini tidak terfokus pada pengusaha atau pegawai, semua orang bisa kaya, bisa berkelimpahan, bisa berkemakmuran, selama anda punya profesi. Tentang profesi ini saya sudah katakan berkali-kali. Lalu sekarang bagaimana caranya agar pendapatan kita didapat dari berbagai arah? Oke, baiklah, kita akan mulai uraikan. Ini kedengarannya seperti cerita fiksi, tapi ini kenyataan. Ilmu kemakmuran itu science. Saya akan mulai dari pertanyaan sebelum mengajarkan tentang distribute income ini. Jawab pertanyaan sederhana saya ini. Apa yang menghalangi Anda selama ini? Apa yang menghalangi Anda sehingga Anda tidak sukses? -sukes? What holding you back? Sekali lagi, kita lanjutkan setelah Anda ulangi ribuan kali pertanyaan tadi pada diri Anda dan temukan jawabannya, lalu tuliskan semua yang menghalangi selama ini.